pilihan simpat untuk daily hijab cek jadi yang pertama kalian bisa lipat aja jadi segitiga kayak gini terus tinggal dikasih peniti di bagian bawahnya dan bisa di ke bagian kanan kiri ya super simpel banget nah tinggal dirapiin aja deh gak lipat sama sekali ya Nah yang kedua ini tinggal dilipet aja seperti tadi terus aku mau bikin sling ke bagian kiri aja ya super cantik banget dan juga simpel kita pakai tuh spin ya. Nah untuk ketika juga sama di bagian bawahnya dikasih peniti terus di bagian belakangnya aku angkat sedikit. Nah ini bisa ditarik ke belakang aja. Super simple banget dan untuk ketiga loop ini tuh bisa dipakai untuk kacamata.